Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang uh, stuttering atau mungkin FPS drop atau patah-patah ya di game. Dan ini terjadi kalau kalian main di monitor atau di TV. Kalau kalian misalnya main di mode handheld atau tabletop itu enggak enggak terjadi gitu yang kayak gini dan itu kemungkinan ada salah pada uh, output TV scale-nya mungkin atau apapun itu pokoknya outputnya gitu ya kualitas dari outputnya gitu nah jadi kemarin saya menggunakan yang di sistem setting ini untuk TV settingsnya di sini untuk TV resolution-nya saya pilih resolusi 1080 gitu ya atau 1080p itu adalah Full HD gitu nah setelah saya main gitu ya setelah saya main kok tiba-tiba patah-patah gitu dan jujur ngeselin aja sih jadi gamenya tuh jadi unplayable gitu jadi akhirnya saya ganti dari 1080 saya ganti ke 720 ya dan walaupun kalau kalian lihat di sini ini gak ada itu 720 karena saya di sini sedang merekam pakai elgato kalau saya langsung konekin ke monitor tanpa pakai elgato itu ada 720 gitu itu udah gak ada lagi stutteringnya udah nggak ada lagi patah patahnya udah nggak ada lagi ya fps nya tuh udah udah hilang lah ya nah setelah itu Kalian bisa pakai coba yang 720, tapi jujur sih kalau 720 menurut saya ya, walaupun 720 itu resolusinya lebih buram dari 1080, kalau 1080 yang saya rasa kayaknya teksturnya lebih tajam, tapi jujur saya nggak peduli sama yang namanya grafik gitu ya, yang penting gamenya playable, kalau di 1080 walaupun itu tajam, walaupun itu 4K gitu, ya selama nggak playable ya saya nggak akan nggak akan main gitu, ya walaupun gambarnya gue jelek, apapun itu, ya selama playable saya bakal main dan selama ceritanya bagus ya, dan selama gameplaynya bagus, jadi menurut saya sih nggak nggak terlalu jauh ya dari 720 puluh karena saya juga mainnya agak jauh juga, jadi nggak akan kelihatan juga gitu ya, seberapa tajam dari gamenya, kalau saya main deket gitu mungkin mata saya ditempelin di monitornya 1080 kerasa gitu ya tajamnya gitu, tapi saya jujur sih kalau main lebih uh, mentingin ya, lebih mentingin frame sama playable atau enggak, daripada saya mentingin resolusi atau gambar yang bagus gitu karena saya nggak bukan bukan tipe pemain atau mungkin tipe player yang kayak gitu gitu dan ya setelah itu kalian bisa uh, coba untuk ganti resolusinya kalian bisa turunin gitu ya tapi kadang-kadang juga ini bisa dibilang aneh juga kalau kalian mungkin pakai resolusi yang lebih tinggi itu jadi nggak ngelek gitu ya mungkin karena ada semacam bottleneck mungkin dari kabelnya nggak tahu juga sih ya. nggak tahu juga yang uh, tepatnya atau yang apa yang bikin Isu kayak gini tuh apa gitu Tapi saya hanya coba-coba aja Dan berhasil untuk saya gitu Diganti ke 720 Tapi setelah beberapa hari kemudian Saya ganti ke 1080 lagi Dan otomatis ya 1080 nya itu Itu nggak ngelag lagi Nah mungkin karena switch saya yang sebelumnya itu panas mungkin ya Jadi ya jadi patah-patah saat di 1080 Tapi saya main aman aja di 720 Biar switch saya nggak kepanasan aja sih Karena kalau kalian tahu semakin tinggi resolusinya Ya bakal semakin berat gitu konsol kerjanya gitu dan ini ya, cukup segitu doang sih untuk videonya, setelah itu kalian bisa uh, mengganti resolusinya, dan kalian bisa coba aja gitu, kalian bisa ganti ke 720 atau 1080, jangan ke 480, kalau 480 kalian pengen sih silahkan, cuman sih uh, terlalu buram untuk saya, karena... Saya kan main game yang ada tulisannya ya Kayak misalnya Breath of the Wild gitu Ada tulisan ada instruksi atau ada apapun itu Kalau terlalu buram ya nggak akan kelihatan gitu ya Dan untuk tutorialnya kayaknya ya cuman ganti resolusi doang dan udah gitu Tapi ya udahlah ya kalian bisa coba aja langsung ganti resolusinya Atau ya kalian coba satu-satu Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye